Masih aneh Kok kurang toleransi sih? Manis-manis semua Kan gula jawanya, mayonesnya, sampai cemilan Semuanya Tropicana Slim Untung ada Tropicana Slim Tropicana Slim, solusi manis untuk diabetes